Oh halo semuanya balik lagi di channel Popji. Ya kita ini punya apa ya? Oh uh, apa ini? Oh, kenapa ada mob begini ya? Ya nanti kita bakal nyoba tekstur pack ya. Tekstur packnya aku bikin sendiri. Pas aku lagi ini ya nggak bikin video. Ya jadi aku nggak bikin video karena Aku lagi ujian minggu kemarin ya Terus baru selesai nih Ya, terus aku juga Iseng-iseng uh, lah Buat iseng-iseng bikin texture pack Nanti kita coba dulu ya Ini belum dipasang texture packnya Oke, kita bakal Langsung pasang aja Kita tapi jangan spoiler ya Oke, ini aku Bakal taruh ke atas Namanya Polk Pack V1 ya Karena versi satu ini Oke, okay, terus, dan ya, oh, wow, kok nggak ada yang berubah ya? Karena aku eh, bikin tekstur packnya itu nggak semuanya ya. Ya, jadi kita langsung mulai aja. Wah, wow, apa ini? Wow, silver play button, clear screen ya. Ya, terus ini adalah iron ore ya. Ini iron ingetnya ya keren banget terus kita bakal lanjut aja ke blok selanjutnya ya ini air uh, kalau bloknya aku nggak ganti ya ya karena eh uh, iron ya pokoknya aku nggak ganti terus ini kita punya gold ore ya nah terus karena gold ore itu ada tiga macam jadi aku bikin aja sendiri ya ini ada nether gold ore. Gold ore yang biasa sama Gilded blackstone, ya, Ya, ini tiga-tiganya Adalah Gold ore ya Terus di sini kita punya gold ingetnya Ya, terus ini uh, By the way, ini Bukan texture pack ya Ini map ya Jadi kita buang aja Masih punya banyak Terus kita bakal lanjut ke selanjutnya Ya, ini kita punya diamond ya seperti yang kalian lihat, aku agak ganti nih tools-toolsnya, karena kalau peribatan diamond itu kayak ada ini ya, ya karena uh, kalau diamond peribatan itu ada kayak abu-abunya gitu ya di sininya, ya terus di sini di tengahnya diamondnya, ini tuh bukan diamond jadinya, ya jadi aku tambahin aja, jadi lebih agak keren kan? Oh iya pasti, terus di sini. Uh, ya ini ornya, ini bloknya, negara gara ada abu-abunya ya, jadi aku kasih beginian. terus ini kayak boxnya ya, copper dari play buttonnya ornya. nah terus ini armornya kita punya helmet, ya begini helmetnya. ups, kita ambil aja. Uh, salah ya kita bakal langsung ambil aja ini. terus ini, ini, ini, ini ya ya jadi begini kita bakal pakai aja dan wah keren banget ya ya jadi begini uh, armornya ya terus di barang selanjutnya kita punya emerald uh, buat emerald ini aku yang ganti cuma ornya doang sama emeraldnya sendiri ya uh ini terus aku kalau ngelihat di google itu ya aku search kalau play button 50 juta itu bukan ruby play button ya, jadi kayak uh, kita kostum sendiri gitu play buttonnya. Jadi kita nanti bisa pilih mungkin, mau oh, nggak tahu juga. Ya tapi ini karena emerald gitu ya, terus aku kan uh, biru gitu sukanya, jadi mungkin aku nggak ganti jadi warna biru atau kostum play button aku sendiri, jadi aku ganti emerald saja. Ya mirip emerald jadinya ya. Oke, terus barang selanjutnya kita punya oh, apa ini? Oh ya, ini pasti netherite. Ya, di sini kita punya ancient debris-nya ya. Terus ini kan karena uh, 100 juta itu sebetulnya red diamond. Jadi aku agak ganti dikit. Netherite-nya ya, jadi red diamond. Ya ini sama aja kayak diamond cuma aku ganti hue ya. Jadi warna merah ini warnanya. Terus di sini kita ada punya netherite scrap, ya netherite scrapnya kayak gini. Terus kita punya netherite ingotnya. Nah begini ya. Agak nggak cocok sih kalau di crafting tablenya ya, karena di crafting table itu kita kalau mau buat netherite ingot kita butuh netherite scrap sama gold ya. Jadi nggak nyambung itu. Ini The Dread nya kayak apa Red Diamondnya belum dipasang ke play button-nya gitu ya. Jadi ini terus kita barang-barangnya juga diganti juga ya dikit. Oh Ya jadi lebih keren. Ya begini ya. Wow keren. Terus di barang selanjutnya kita punya apa ini? Ya kalian pasti tahu ini. Kalau kalian nonton Spongebob ya Ini adalah Kelpo Dry Kelp Block ya Ya jadi begini bentuknya Ya karena ini kelp ya Jadi aku ganti aja Kelpo ya Serialnya Spongebob Terus ini dry kelpnya kayak gini ya Dan Dia mangkok kayak gini Ini juga nggak terlalu eh, Logika lah makan Sama mangkoknya ya terus di sini kita punya makanan lain. wah apa ini? ya kalian pasti tahu yang lagi ngetrend ini ya, yang lagi viral. oh dadi Oh, oleh. rasanya seperti anda menjadi Iron Man. uh apa ini? aku menjadi Iron Man beneran? armorku menjadi Iron. wah garing. oke terus kita punya di sini oreo ya. cookie ini oreo jadinya. terus kita punya kentang goreng, ini kentang goreng McD sama, ya ini ayam KFC ya <gih> nggak sponsor ini cuma, ya, cuma buat seneng-seneng aja, ya jadi ini ini kelihatan enak ya padahal aku pas bikin teksturnya ini kayak, wah jelek banget ini ayamnya, Oh ternyata bagus juga, pas dilihat ya, jadi jangan, apa, lihat pas di teksturnya dulu karena mungkin bakal jadi keren juga ya tapi jangan ngasal masih ininya juga ya. Oh iya, terus uh, ini sebetulnya di luar lagi hujan. Jadi maaf kalau mungkin kedengeran ada suara petir gitu. Ya, terus ini kita ada bow, ada crossbow, ada fishing rod, sama ada flint and steel. Ya, flint and steel ini aku ganti jadi korek api ya. Keren gini ya. Tuh, korek api. Keren ya jadi ini apa ini nggak ada yang baru kok teksturnya, ya emang enggak ada yang baru tapi kalau kita uh, nembak, ya tuh lihat, jadi ada ini ya, ya banyak sih uh, tekstur pack yang begini ya, ya aku coba ngikutin aja gitu ngikutin tapi beda ya keren aja gitu loh ya terus di crossbow juga aku kasih ya oh, tapi beda dia karena dia kan nggak kayak bow gini ya. Kalau bow ini semakin kita tarik, semakin damage-nya gede ya. Jadi ini kuning, oranye, merah. Ya, jadi damage-nya lebih gede kalau kita tarik ya. Kalau crossbow ini kan kayak udah diginiin aja. Ya, kalau udah merah berarti ini udah siap ditembak. Terus sama juga kalau pakai fireworks ya. Ya. Boom. Ya, ini fireworknya, nggak ada efeknya. Jadi, nggak ada ledakan gitu ya. Oke, terus blok selanjutnya. Uh, itu ada, ada suara strider ya. Uh, apa strider ya? Diganti apa nih? Ya, terus ini kita ada iron pickaxe sama iron axe ya. Ini juga aku nggak ganti. Ya, jadi apa yang baru? Kita bakal ganti survival dulu. Kita bakal ganti survival dulu modenya aduh salah nah, ya ya kita ganti survival apa yang baru miningnya jadi kita kayak wah uh, keren keren nggak tuh wah uh, uh, keren terus kita coba uh, mungkin pelan-pelan aja ya biar kita bisa lihat kerennya wah uh, kayak gitu ya jadi breaking blocknya aku juga ganti teksturnya jadi begini ya ya keren aja gitu Ya terus eh, ini sekali kita hancurin aja <laughs> iseng. Ya terus di selanjutnya ini aku painting baru ya. Jadi Mario Bros yang pertama. Ya ini tadinya itu kayak yang kayak yang pakai topi merah itu. Ya mungkin kalian eh, ulang videonya biar lihat mungkin tekstur yang belum aku rubah ya. Tadi kan aku sempat nggak pakai texture pack ini. Terus di barang selanjutnya kita punya map ya. Ya, jadi yang baru di map ini adalah... Oh ya, ini kita belum ganti ke kreatif dulu. Ya, ini yang baru. Ya, seperti yang kalian lihat ini panah-panahnya baru. Terus ini juga baru ya. Jadi, apa ini? Ya, ini putih-putihnya itu kayak panah kita ya. Ini kita buang dulu deh. Biar lebih luas. nah, Tuh. Ini kayak tuh panah-panahnya kayak di Google Maps gitu loh. Terus ini tuh merah-merahnya adalah banner ya. Jadi bannernya kayak kayak tempat tujuan kita gitu di Google Maps. Ya karena ini lebih kayak GPS ya, kayak Google Maps daripada map. Terus ini map aku kenapa rusak ini. gak tahu nih, ada ininya abu-abunya gitu, padahal enggak tuh. Ya ini world test aku ya. Ya dimana aku ngetes semuanya. Iron farm dan lain-lainnya. Terus uh, ya. Ini selanjutnya. Keren banget. Apa itu? Ya kalian mungkin. Uh, nyadar ya. Coba kita lihat dulu. Ya. Strider aku ganti jadi. Mong as ya. Jadi krumet oh Ini ada yang biru. Oh, uh, udah tumbuh ternyata yang baby-nya Tadinya ini Apa? Jadinya ini tuh yang Baiknya ya Malah udah gede Oh, mungkin bakal ganti dulu deh Ya, ini mob eliminator aku ya Jadi semua mob Bisa aku ini hit Satu kali Ya, ini kita lihat aja baby-nya kayak gimana Ya, kayak gitu kita bakal lihat ini aja ya biar dia pancing oh, Lucu bibinya tangannya Tuh, tangannya aku bikin juga ya ya <laughs> keren gitu uh, tekstur yang bikin tekstur pack nih gimana nih kenapa nggak ke pikiran ya buat bikin Strider jadi mau ya untung aku kepikiran ya keren banget sih ya terus kita di sini ada apa ini villager ya villager tapi pakai armor ya armornya enggak terlalu bagus sih ya karena aku armornya agak dilenturin uh, lenturin gitu ya jadinya uh, malah kayak gini teksturnya ya jadi ini adalah iron golem ya jadi kita bakal bikin aja iron golemnya ya iron golem itu aku rubah jadi kayak villager tapi pakai armor ya boom oh Tuh, mirip pelajar banget ya uh, Sama sih, ya mirip Ya terus, uh, mungkin segini aja ya texture pack yang aku rubah Ya, nggak terlalu banyak juga sih Cuma susah ini bikinnya Berapa hari aku bikin Ya, walaupun nggak, apa Terus-terusan berhari 24 jam gitu ya Nggak Aku, uh, ya pasti istirahat dulu lah Oke, mungkin segini aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Uh, kalau kalian mau lihat video yang lainnya, tinggal cek di kiri kalian uh, ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.